Wui nganjing bosku, kru. Wui, wui, wui, wui, wui. Nah dimakan bosku. Sabar, sabar, tahan dulu, kerobohan dulu, sikat. Iya. Hmm. Oke okay, bosku. Oh ada cintanya bosku. Siap, siap, siap. Uh ketika lampu gelap tenggelam disitulah kinerji tiktok bergoyang yaaa yeah, jauh ingat pesanku ini bosku ya. Jules Erdogan pernah berkata, bro Kamu itu tidak akan pernah bisa merubah seseorang, bro Kenapa? Karena kamu itu miskin Beda, bro Kalau kamu udah kaya, bro Wess Kentut kamu aja itu bisa jadi motivasi, bro Itulah dunia nih bro Kadang dunia nih memang sebagong itu, bosku <laughs> kita mau coba spot yang disini aja sih ya kayaknya ada gabus-gabusnya ini di forturnya dimana nih, dari forturan dulu ya di pinggir jalan aja tapi spotnya agak lumayan coba ya Oke okay, bosku, mari kita memegang janda-janda toman berkejaran di sini bro ya. Simak keajaian di video ini bro ya. Jangan lupa rokok dulu. Oke. Okay? sikat dong Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah. nah. <tuh> Nah Betik mas bro Nah ini yang kita cari mas bro Lumayan mas bro ya nah, Ini yang kita cari ini mas bro Oke okay, Kita coba lagi nanti ya Ini dia, bro, ini dia, bro, ya ya ya, ayo sikat sikat, cepetas, nah, oh gabus cuk, uh. gabus lagi ini bosku. Eh, coba ya lah. <laughs> nah, Nah, itu namanya cara memanggil ikan gabus besar, Bos. Hmm. Lagi datang ini, Bos. Makan yang aku butuh makan. Nah, kayaknya ada ini cuk. Ayo cuk. ayo. Uh, capek juga berdiri Cuk anjir karena mahal kali cuy kenyang sudah mungkin makan lu nah ini dia Cuk kenapa anjir Aduh lepas lagi bangkit Ada buih-buih begini, biasanya iya, ini bro. Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, bro <tuh> nah, Itu telur. Gabusnya kelihatan itu. Coba-coba ya. Enggak. Angkat kita. Ini sudah bosku nih. Kalau ikan gabus nih cewek kayak gini nih, pasti cewek itu. Bosku ini jual mahal kali dia itu. Kamputnya mahal ikan ini jual mahal ya kan apalagi cewek dunia nyata ya. habis kita bosku tempat, hampercacuc cuk depan situ dia cuk. oke lor berhubung sudah sore kita pulang ya sampai sudah ini lor oke sampai jumpa di video selanjutnya ya. jangan lupa like, komen dan subscribe dadah.